Sorudal. Hmm. Halo, guys, aku di mana, guys? Taraaa. guys di sini ada hutan tapi yang membuat aku geleng-geleng ada bakso di sini tuh katanya ya aku dapat referensi dari temen ada bakso rudal guys tempatnya di dalam gang terpencil tapi ini udah dikenal orang pokoknya enak banget yuk aku penasaran di sini tempatnya Taraaa. Ayo guys langsung ikutin aku aja Permisi Sini guys Nah kita mau kenalan dengan budenya. Ya. Ini kenapa megang handphone ini Oh Oh dia mau ngambil gambar Oh ya Allah Ya JTK Wijaya Food Vlogger ya, <laughs> Guys Ya, yeah, terima kasih. Yuk. guys, ini aku mau nanya-nanya nih sama Bude. Iya. Bude apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini tempatnya terpencil sekali menurutku, iya. karena ada kayak pohon-pohon hutan-hutan gitu ya, Bude ya. Tapi kayaknya orang-orang udah pada tahu ya? Iya, gila, Udah rame ya. Terus itu, guys, ini nih yang menurut aku. Ini banyak macamnya baksonya ini. Ada menu-menunya juga. Ini menunya, guys. Nih. Tuh. Tuh, ada bakso kelenger juga. Pakai kelenger juga, guys, baksonya. Terus ada bakso meteor, ada bakso iga, bakso beranak, tapi yang sekarang yang ready itu bakso rudal aku udah kehabisan nanti lain kali aku mau nyobain bakso meteor bakso uh, kelenger karena karena aku udah kesorean juga jadi aku udah gak kebagian lagi guys tapi gak apa-apa nanti kita kesini lagi kita bakal cobain semua macemnya ya ini udah buka berapa tahun dari, dari bu deh? dari 2017 berarti udah berapa tahun tuh? Lima lima tahun, ya wow! Guys, ini dia guys, aku sudah ada tiga macam Ini ada, ini nih Ini yang terkenal di sini tuh Bakso rudal oh, Ini dalamnya ada telur, ada bakso juga kecil-kecil Terus ini bakso mercon di dalamnya itu Kita lihat guys, ada apa di Oh, lari-lari Oh, di dalamnya ada cabai guys jadi namanya itu bakso merikon, di dalamnya itu ada cabai-cabai ya. Terus ini yang tadi rudal. nah dan ini ada bak, uh, mie ayam ceker. Uh, hmm. Nah, aku mau nyobain bakso rudalnya dulu. Ups, jatuh. Nah, aku baca bismillah dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. saran aku guys, oh banyak anak-anaknya ternyata bak serudalnya, hmm. masya allah, hmm. Ini mbak semercon. Hmm, Bakso ini lebih hot ternyata. Karena ada cabai cabainya. Hmm, pure sapi asli. Banyakan daging ya ini guys. Rasanya banget. Hmm. Kak hmm. hmm. hmm. banget. Doa banget ya sampah. baru kali ini aku nemu bakso di kota bumi itu yang banyak macem terus endul hmm. ini ayam ya guys kental Alhamdulillah, kayaknya gendut-gendut, ayamnya banyak, kuahnya kuahnya kental banget. Kita kayak yuk kita kayak deh. Oh, no. Hmm. <tuk> Harus aku pindahin Jadi dari bahasa mercon Aku pindahin ke bak serudang Terus aku pakai yang kerupuk hmm. Masih berlanjut hmm itu hmm Halo, <sukur> apa Guys, aku udah habis dua. Sekarang aku melanjutin makan mie ayamnya lagi Tapi pelan-pelan Pokoknya jangan kemana-mana Terus ikutin aku ya Pokoknya enak Alhamdulillah guys Sudah selesai Tapi ini aku kuahnya nggak kehabisan Tuh Dua mangkok Habis Pokoknya recommended dari nomor 1 Sampai nomor 9 Nilainya 8,5 Harus dicoba Pokoknya enak banget sumpah, enak-enak Bambangetan Cuman ada yang harganya dari rp 10000 20000 Pokoknya nggak nyesel, nggak bakalan nyesel Jangan lupa like, comment, subscribe Bye-bye Walaupun pulang untuk di rumah Udah rame banget Rame kan guys Ini yang bermobil-mobil yang datang ke sini Walaupun tempatnya terpencil di dalam gang Tapi pembelinya dak.